halo guys berjumpa lagi welcome back to my channel guys hari ini guys saya akan membuat yang lebih spesial lagi guys kita saksikan guys ini adalah bagaimana sih kalau kita campurkan nasi kita sama telur yang bentar guys gimana guys reaksi kalian guys apakah kalian Setuju, apakah tidak setuju? Tapi yang mentah ini, guys, telur yang mentah, guys. Telur yang mentah, guys, ini bagaimana, guys? Kalau kita buat ini campurkan, kita makan, kita lap sendiri, guys. Gimana, guys? Reaksi kalian, kita contohkan ya, guys. Ya, kita contohkan ya, guys. Ya, kita contohkan ya, guys. Kita contohkan ya, guys. Kita contohkan ya guys. Inilah dia guys Telurnya guys Akan kita pecahkan guys Akan kita pecahkan guys Akan kita pecahkan guys Inilah telurnya guys Telur bebek ini guys Asli guys mentah guys Belum dimasak lagi guys Gimana menurut kalian guys Kalau kalian suka dengan video ini guys Silahkan subscribe Like Share Dan komen guys Kita akan mulai membuatnya guys inilah guys kita pecahkan terlebih dahulu guys dengan sendok ini guys kita tetap dulu guys nah kita, kita tuang kita belakang guys kita, kita aduk dengan nasi kita guys nih guys dia guys telur mentah guys asli mentah guys enggak karu-karuan ini guys nah, ini dia guys bagaimana reaksi kalian guys bila kita memakan ini guys sama yang putih putihnya guys ini dia guys ini dia guys sebelum anda menonton silahkan dulu guys pencet tombol yang merah guys subscribe nya guys supaya channel saya dapat berkembang guys ini dia guys telurnya guys menurut kalian guys ini dia guys ini dia guys kita aduk-aduk guys begini guys ternyata makan ini guys apakah kita bo, bo amis apakah kita lahap apakah enggak itu tergantung orangnya guys ya ini dia guys hmm. ternyata enak guys enak juga guys Jangan lupa guys, di subscribe guys, tekan lonceng bawah guys yang merah guys, supaya notifikasi konten saya yang saya upload baru akan muncul di guys. Hasrat guys, hasrat. Ini dia guys, nasi telur yang saya makan ini guys, ternyata guys lap juga guys kita makannya guys, satu piring sudah mau hampir habis guys, jangan lupa guys tonton channel Holong Tampu Bolong guys, di like, di subscribe, di comment di share, jangan lupa guys, sekali lagi guys, subscribe, like, comment, share. Ayo semangat, guys! Dalam membuat video, guys, gimana kalau menurut kalian? Guys, apakah menyisihkan? Apakah setuju dengan video saya ini? Apakah kalian agresif dengan cara saya makan pakai telur bentar, di, di dipecahkan lalu di... Dicampur gimana, guys? jangan lupa guys, di subscribe guys olong tampung bolon guys habis guys jangan lupa subscribe like comment dan share supaya saya lebih semangat yang buat video apapun itu guys tonton terus holong tanpa bolong di subscribe ya guys thank you for watching bye bye